apa dia memang online kayak ini kalian ditampilin gambar dulu gambar yang yang enggak ada keterangan kayak ini keterangannya kayak dibuang judulnya ada-ada nah terus disuruh tapi nanti dikasih clue biasanya tuh clue misalnya kayak uh, seorang ahli patologi anatomi akan men Memeriksa spesimen dari seorang, misalnya bayi, gitu kan? Ceritanya kayak itu. Berikut hasil gambaran mikroskop, bisa aja dia dikasih ini ya, Pak. misalnya, cerita bayi ini direncanakan untuk dilakukan stem cell dari jaringan yang tampak pada gambar berikut sebutkan ciri-ciri dari gambar berikut. Nah, sebenarnya dia itu jadi itu cerita-cerita halu-halunya aja yang awal awalnya itu tapi kita tetap harus kasih tahu kan. Nah, kayak ini misalnya Mesan Kim, preparat Mesan Kim ini. Nah, kalau kita lihat dia itu kan ada stelata kayak bentuk bintang-bintang sebenarnya itu. Nah, bintang bintang ini ya memang agak imajinatif. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat secara kasat mata ini masih kayak butir-butir garis ya, nah sitoplasmanya samar-samar gitu kan, banyak cabang ramping, nah itu dia biasanya nanti dikasih kayak tiga atau empat ini empat uh, isian, nah kalau kalian online ini kayaknya ini ya isian singkat gitu ya dari dosen kalian isi di kertas baru setelah selesai seluruh soal kayaknya difoto kayak gitu, ya dikirim ke WA ini oh, apa kayak di kereneng kayak gitu langsung diketik ada ringannya nanti essay si tapi oh jawaban. jadi jadi langsung harus dijawab di zoom itu lembar jawaban tidak eh ya? bukan di zoom ada ya. Oh, website Sama ini. Website website website oh oh ya website e-learning ya. Iya. Kak oh. yang telitnya tuh di dari mananya? Bisa kayak bintang. Yang ini, ya Ini nih. Iya. Ini nih kalau kalau. jadi mungkin maksudnya itu gugusan bintang. Kalau kakak lihat di modul tuh kan memang mirip bintang, langsung bentuk bintang ya. Nah, ini kalau gugusan bintang masuk akal. Kan kalau bintang tuh kan memang maksudnya kalau di langit tuh kayak rasi bintang tuh kan harus kita ada hubung hubungan kan ada yang kayak bentuk Sagitarius, ada yang kayak Cancer. Nah, ini memang agak maksa sih kalau dari modul itu nyebut langsung stellata nih. Karena Justru kayak ini bentuk apa istilahnya tuh ya, kayak batang-batang itu kan Batang-batang sebenarnya tuh kalau dilihat satu-satu ya Mungkin ini maksudnya kalau menurut kakak gugusan bintang Nah kalau gugusan bintang dia memang agak tepat ya Soalnya ini kan ya kalau bintang tuh kan kayak ya segi lima lah biasanya itu kan kalau kita di ini kan dibentuk itu nah kalau dia sitoplasma memang samar-samar oke okay lah masih bisa nih kan dia kayak sebenarnya tuh putih tapi agak ada garis-garis ini blur kayak tuh mungkin dari blurnya itu ya. nah, jadi biru. Mm -hmm. Kami ini uh, perlu tidak ngapalin kayak ya ini nanti ditemukan di mana kayak gitu misalnya di jantung atau di mana itu tidak perlu kan kok jadi kita kan Sebenarnya kalau iya kalau itu tuh kan halo-halonya aja kan yang dari mesoderm gitu kan ini memang Kemungkinan ini menjadi petunjuk untuk uh, ceritanya aja kalau memang dosennya apa tuh rajin bikin bikin apa tuh uh, vignet. Sebenarnya kalau tipikal kalau yang uh, untuk ujian ini kan sebutkan ciri-ciri intinya kayak itu kan langsung nyebuti ciri-ciri. Nah itu bukan dari OSP sih sebenarnya tuh kan, tapi bisa dimodifnya kayak itu. Nah di di, dia ceritanya tadi, berikut ini adalah jaringan dari Mesoderm dan embrio. Nah, kita mau langsung, harus ini mesen Kim, tentu gitu, kan? Nah, jadi langsung karena kita uh, refleks mesen Kim. Nah, sebutin, kan, dia ada matriks. Nah, gitu. jadi kemungkinan besar soalnya cuma nentuin nama sama ciri histologisnya. Iya, dia tuh sebagian besar soal pasti langsungnya nanya ciri histologis tuh. Gitu. Nah, dia cuman memang kalau ciri histologis nih kadang kalau kita mau mudah ngafal, ini kan kayak misalnya nih, dia kan mesenkim ini kan di sel yang baru kan bakal organ. Jadi otomatis kalau organ yang baru dia masih banyak, e, sering untuk membelah gitu. Nah, karena dia mau masih sering pembelahan sel, nah itulah logikanya nanti ke yang aktif dalam pembelahan sel kayak inti kan nukleus kromatin. Nah, ini jadi kita harus lebih jadi ciri khas untuk jaringan ini ya. Jadi kromatinnya halus. Nah, dia seratnya justru sedikit karena serat ini kan biasanya untuk menggabung dia masih mau membelah kan? Jadi untuk apa mau dilem. Dia kan masih uh, membelah lagi, memperbarui regenerasi jadi ya kalau kayak kita misalnya ngelem ngelem kertas gitu kan mau dicabut lagi susah kan nah kalau mau ngapal dari logika sih kayak itu kalau untuk mesin kim ya jadi jangan jangan ngapal apa ngapal terlalu buta agak kita logika logikain lah biar lebih mudah ya ngapal itu nah ini biru pucat kan biru pucat uh, nukleus nukleusnya ya nah ini kalau mesin kim Antar tiap sel saling berhubungan, ada banyak cabang ramping tadi. Ini ciri-ciri tambahannya. Oke, kalau ini mesin ya. terus. Nah dia, kalau dari modul itu, memang urutannya bagus. Dia dari yang paling mudah tadi, berlanjut ke gelatin dari mesin kim Nah, dia yang... Kita ke jaringan ikan ya. Dega Latinoza ini masuk ke Daerah yang ada di mukosa ya. Jaringan ikat mukosa ini kayak di mulut Di serviks ya. Nah dia preparatnya tapi masih tali pusat ya. Nah umbilical cord nah, Jadi kalau Dia mengikat Mengikat ini dia butuh Serat Nah itulah fiber Fiber ini fibro Fibroblasenya yang masih muda ya. Nah, fiber itu vi, fibro ya, fibro itu kan fiber bahasa Inggris, ratnya. Blast ini ingatlah, kalau blast itu berarti sel-sel yang masih muda, ya. jaringan yang masih muda. Nanti banyak ya, istilahnya bukan fibroblas aja nih. Kalau kayak misalnya osteoblast, ya. nah, embrio banyak. Nah, terus kalau dia Jaringan ikat kita ingat dia harus berarti oh yang ikatnya kayak limb itu bayangin lem Limnya ini kalau di sel namanya matrik ya. nah ibaratnya matrik ekstra sel ekstra artinya di di luar ya. nah. nah ini dia jenisnya kolagen halus nah kolagen ini sejenis protein sebenarnya tuh ya nah protein kalau jadi dia istilahnya e, dari jaringan ikat tadi nah itulah dia harus ininya sebagai yang zat organiknya kan? senyawa organik kalau protein itu kan nah itulah Nah karena dia tadi diikat sama fibroblas, kita harus tahu jabarin nih fibroblasnya kayak mana bentuknya ya? Dia jadi karena dia tadi selnya masih muda itu kromatinnya halus ya, Sama kayak yang si mesen kim nah, Jadi keyword ya kalau kromatin-kromatin halus ini dia ciri untuk sel-sel muda ya. Mesen kim ya 5 tadi kan Ini kan sel muda juga ya Intinya juga biru, lonjong ya karena biru bentuk lonjong Nah kalau ininya sitoplasma dia jadi lebih merah cabang sedikit ya nah jadi ini perbandingannya dengan mesenkim nah kemerahannya ya, yang lebih tinggi dan jumlah cabangnya kalau kim lebih banyak nah kim banyak kalau ini sedikit masih ya oke ya keklinya nah, biru di tengah ya. nah matriks ekstrasel serat kolagen halus ya Nah kalau ini tadi matriksnya kalau mesen kim tadi pucat homogen ya nah, dia masih belum ada kolagen ya. karena masih baru kan? Oh ya yeah. dari histologi ini Kakak terangi dulu konsepnya ya. konsep ngapalnya memang kalau histologi pasti biar mudah itu kita ngafal unsurnya itu pasti ada yang namanya histu kan jaringan tuh jaringan kumpulan dari sel nah jadi kalau kalian mau ngafal lebih mudah ingat konsep sel pasti punya nukleus kan? nukleus sitoplasma nah mungkin banter-banter kalau memang khas dia membran ya. nah itu Gue jarang sih kalau membran ya, nah nukleus nanti di, di dalam nukleus rata-rata di di modul kalian ini dia nyebutin pasti kromatin nah kromatinnya halus atau kasar, terus bentuk dan warnanya ya, nah ini jadi sebenarnya untuk osp itu cukup ya, kira-kira tujuh ciri-ciri ini insya Allah aman lah ya kalau kalian hafal. Konsepnya kayak ini, seluruh jaringan itu pasti punya sel. Nah, di sel itu kita ingat lagi ada membran, sitoplasma, sama nukleus. Nah, nukleus ada warna, bentuk, sama kromatin yang jadi keywordnya. Nah, tinggal kita uh, bagi dulu ya biar lebih uh, mudah itu secara garis besar di jaringan yang di modul kalian ini kan jaringan dasar, ya, epitel, ikat, dan otot polos. Nah epitel nanti kita bagi dulu menjadi bentuk ya Bentuknya itu kalau epitel ada Pokoknya dari kayak kita belajar Intika geometri dulu ya Nah pasti ada bentuk yang gepeng Atau squamos ya. Dari bentuk ada kuboida ya kubus sama ada kolumner Seperti silindris ya, Namanya kolumner kan Nah terus setelah dari bentuk epitel ini lain juga ada ada yang peralihan transisi, artinya bukan ketiga-tiganya transisi kan sama yang ada aneh nanti itu ada pseudo stratified, hati-hati nah, ini transisi ini kan peralihan, pseudo juga seolah-olah peralihan juga. Nah cuma kalau transisional ini peralihan bentuk, eh? keyword untuk bentuk. Nah, jadi, jangan kalian nanti tertukar. ngapalnya tadi, kalau ini peralihan bentuk. Nah, kalau yang si pseudo stratified ini, keyword untuk peralihan jumlah lapisan. Nah, itu ya. Jadi, karena nanti kalau jumlah lapisan, mungkin kita bagi menurut simplek dan kompleks. simplek artinya selapis, kalau kompleks artinya... Lebih dari satu lapis, kan? Nah, tuh, ya. Nah, nanti kalau ngapalnya lagi yang *swamps* kompleks itu dibagi lagi menurut ada *kornifikasi* atau tidak? Ya, kalau *cuboidal* di modul kali ini murni yang *simplek* doang. Ya, nggak ada yang *cuboidal* kompleks di modul ini. Nah, kalau kolumner *columnar* ini nanti *simplek*nya ada, tapi tidak ada yang si komplek, kompleknya ini semu, dia seolah-olah dua lapis, tapi sebenarnya pseudostreptiped itu satu lapis, ini kan kalau kita kayak yang kompleks squamos itu kan, nah kayak ini, nah ini kan memang dua lapis tuh, nah kalau yang si kolumner simple kayak di usus, nah dia memang satu lapis. Nanti kalau pseudo-stratified, dia tuh ada yang pendek. Ada yang tinggi. Pendek lagi. Nah, habis itu tinggi lagi. Nah, ini seolah-olah kan kayak dua lapis. Nah, seolah-olah. ya Tapi padahal dia dari satu lapisan terbawah. Ya. Beda ukuran tinggi dan ininya aja ya, tinggi dan Nah, yang pertama misalnya pendek, nah yang kedua pen... yang kedua tinggi kan. Nah, kalau kalian warnai yang misalnya yang pendeknya warna merah, nah yang tinggi warna hijau. Nah, ini kan beda kan? Nah, kelihatan tuh. Jadi memang dia sebenarnya satu lapis tapi beda ketinggian saja doang, ya. Oke, selanjutnya kalau dari epitel nanti kita bahas juga nih, ya mengenai jaringan ikat. ya Jaringan ikat ini dibagi sebenarnya menurut sel penyusun juga kalau jaringan ikat itu ada yang dia kalau dari kepadatannya longgar sama adat mesin. Nah, tapi kalau mau ngapal dari urutan modul ini dari mesin kim dari yang paling muda dulu. Dari yang muda bis itu ke gelatin Nah, gelatin baru yang dewasanya dia ada yang longgar sama padat. Nah yang padat dibagi lagi menjadi kolagen sama elastin. Nah, terus ada juga jaringan ikat lemak dan retikuler ya. Nah terus yang jaringan otot polos ya, masuk di model juga ya. Nah, Oke, ini mesin Kim tadi gelatin ya. Nah, jadi kalau yang dari gelatin, ini dibahas, ada gambar dari modul itu, fibrosit ya. Nah, fibrosit ini penuaan dari fibroblas Jadi dia, kalau fibroblas tadi kan masih halus, kromatinnya bentuk lonjong dan biru. Nah, di sini dia nukleusnya itu memang masih sama-sama lonjong ya. Tapi dia dapat tambahan sitoplasma. Sitoplasmanya merah pucat samar-samar. Kadang ada cabang, kadang tidak. Ya, kalau fibroblast saya kan tidak ada penjelasan sitoplasma. Ya. Nah, cabangnya dia tidak diomongin. Dia kadang tidak ada, tapi sedikit doang. Ya. Nah, kalau ini cabangnya mulai menghilang. Nah, ini perbedaannya antara fibrosit dan fibroblast. Ya. Jadi. Fibroblast sama fibrosid, ya. cabangnya itu kalau yang si fibrosit bisa ada, bisa enggak. Kalau blast itu selalu ada, tapi sedikit. Nah itu kalimat yang dari modul. ya. Ini aneh sih. Keywordnya aneh ya. Untuk besok ya jadi bedanya dari cabang antara fibroblast dan fibrosit ya nah, itu kalau, kalau dari kalimat modul ya. oke nah selanjutnya nih jaringan ikat longgar ya jaringan ikat longgar jadi kita nih lokasi ya. lokasinya ikat longgar ini di subkutis sub artinya bawah kutis itu artinya kulit jadi di bawah kulit Nah, di sini, kalau dari modul, kak, baca kemarin, ya, dia ikat longgar ini karena kita kulit, nah, ini ingat dari skenario kemarin, skenario sama osoka, setiap kulit yang tertusuk itu ada darah, ada jaringan kuning yang skenario abdomen kemarin, kan, atau dari osoka kemarin, yang kan, dapat apa? case fraktur bukan fraktur apa fu, tusukan itu kan luka tusuk itu jadi nah itu kita konekin dari osoka kemarin yang dia ngomong wah oh, ada darah ada darah gimana tuh struktur darahnya nah inilah dia lokasinya jadi jaringan ikat longgar itu karena di bawah kulit dia dekat dengan pembuluh darah ya. nah dekat vaskuler ini nah, jadi jadi dia itu kalau vaskuler, nah kita bayangin, oh dia pembuluh darah tuh di pembuluh darah kan kalau dia terbuka, wah bakal ada bakteri nih, ada virus yang bisa infeksi. Jadi dia harus ada tentara, ya. tentaranya inilah makrofag. Ya. Dia termasuk ke golongan sel imun. Ya. Nah kalau sel imun makrofag ini dia nama lainnya histiosit. Ya di jaringan ikat longgar. Nah, jadi dia itu sebenarnya memang sulit dicari ya. Nah, kayaknya yang yang lebih bulat ini nih, ya, nah, lebih bulat ini, yang sikhistiosit itu Jadi dia memang bentuk irregularnya itu maksudnya dari sini dia sebenarnya kayak mau bulat. Tapi diameternya enggak sama ya. Kalau namanya bulat tuh kan diameternya mau arah jam berapapun sama. Ini sebenarnya mirip agak petak tapi ada lengkungan nah itu ya. Jadi dia memang sulit dicari. Terus kalau dia kayak kelihatan dari gambar ini kan sebenarnya walaupun gambarnya blur dia tuh kayak kasar ya. Kasarnya dari kromatin. Nah, nukleus intinya lonjong sama besar ya. Itu yang dari modul ya nah terus jadi kalau di jaringan ikat longgar ini selain histiosit nanti ada perisit ada sel mas, ya. ada adiposit jadi sama ada fibernya ya seratnya nah histiosit ini tentaranya ya. terus kalau dari tentara tentara ini dia kalau mau perang dia harus lewat jalan Nah jalannya inilah si perisit, perisit ini dia bersama dengan endotel dia membentuk struktur si kapiler Tapi bedanya kalau endotel itu di dalam lumen, kalau perisit itu di dinding luarnya. Nah itu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kita gambar ulang, gambar ulang si pembuluh darah, nah. Ini yang namanya lumen tadi. Lumen itu ada intralumen, itu yang di dalam. Nah, intralumen kakak kasih warna anggaplah biru ini. Ya. Nah, ini intralumen. Nah, lokasi se-endotel si itu ada di dalam. Ya. Nah, ini kakak kasih warna merah, ya endotelnya ya. Nah, ini si Endotel. Eh? Nah, kalau perisit perisit itu dia justru di luar. Eh? Nah, yang ungu nih, kasih warna ya. Jadi kita bayanginnya kayak itu. Nah, si histiosit tadi dia deketan doang, eh? deketan hmm. dengan si Vaskuler. Jadi bisa aja sebenarnya di, di luar vaskuler, ya, kalau si itu karena dia mau jagain jalan ini biar tetap aman, ndak ada perlawanan dari ini organ lain, ya, virus, bakteri gitu ya. Nah jadi selanjutnya kita ada juga sel mast, ya, dari modul itu. Sel mast ini jadi dia sel termasuk sel untuk kekebalan juga ya. Nah. Jadi sel mas ini dia berperan sebenarnya untuk reaksi alergi. Ya. Nah. jadi dia kalau dari bentuk sebenarnya ya, nah ini yang dari preparat ini kalau kita zoom yang sebenarnya sama-sama bulat dengan si histiosit tapi dia lebih pekat ya. Lebih kehitaman, lebih biru nukleusnya karena kromatin yang padat. Nah, bentuknya nih agak kebulat, bulat antara lonjong ya. Nah, dia besar dan berkelompok. Oke, itu jadi sel yang ketiga ya, sel mas. Nah. Nah, terus kita selain dia harus ada jalan. Kalian bayangin misalnya kalau jalan kan nggak mungkin dia nggak ada aspal, nah, aspalnya ini jadi inilah adiposit, ya. jadi adiposit ini kan sel lemak dia ngasih jadi bentuknya besar ya, mirip gelembung, nah, bulat lonjong poligonal ya, nah, dia karena untuk membuat ukuran yang menggelembung tadi dia butuh sih vakuola yang besar, ya. nah, karena vakuola ini kan sebenarnya rongga ya, nah, rongga jadi dari rongga di paku ini dia ngasih struktur selnya itu jadi lembung Nah itu ya Oke selanjutnya biar dia, dia kan sebenarnya mau ngikat tapi longgar Longgar ini sebenarnya berhubungan dengan fungsi untuk fleksibel kayak kulit ya, kulit kulit itu kan fleksibel kalau kita lekuk, tekuk ya, nah itu kan dia bisa kembali ke bentuk semula kayak itu kan, jadi dia butuh yang namanya matrix, nah kayak karetnya ibaratnya tuh ya, jadi karet sama, nah kolagen ini bantalan, nah bantalannya, bantalan, ya. bantalan bayangin lah kalau mau bobok kan, dia harus empuk ya. Bantal yang empuk dan kuat, kalau elastin ini lebih ke, ya kalau kayak karet, bisa ditarik, tapi bisa kembali lagi, ya bentuknya itu. Jadi dia kalau kayak karet, bayangin kan dia lebih halus, ya, dibanding bantal kan, dia harus lebih tebal, ya, biar dia kuat istilahnya itu, untuk nahan beban, ya. kalau dia tipis halus nih untuk ke pergerakan misalnya. Tuh. Ya, jadi elastin itu untuk gerak, ini sebenarnya kolagen itu untuk proteksi, perlindungan dari goncangan kayak itu, ya, contohnya. Ini kalau dulu kakak inget penjelasan dari dosen ya, kalau kolagen itu contohnya kayak di pipi. Kalau pipi kalian eh, pipi itu ditarik kan langsung cepat kembali ya. Bayangin kalau pipi kalian isinya itu tuh banyak kolagen jadi karena dia habis ditarik langsung kenceng lagi gitu ya, coba kalau pipinya tuh ada elastin bayangin kayak karet nah pipi terbuat dari karet kalau ditarik langsung panjang tidak balik-balik lagi kan nah itu jadinya kan kayak itu Ehler dan Loss kemarin itu ya tapi ya aneh lah ya kalau pipi kayak itu dia jadinya istilahnya tidak kenceng kan Ya, jadi dia selain ada bentuk bantalan sama karet, dia perlu juga fiber. Fiber tadi, seratnya. Nah, seratnya ini ibarat kalau kayak kita bikin baju, kan nah, benangnya itu, ya? benang penghubungnya itu. Ya, jadi kalau histologi ini memang kita bayangin analoginya dulu. Ya? Analogi kolagen bantal, elastin karet, eh? fiber dari serat kayak benang ya? analogi bedang baju gitu. Oke, okay. itu so, kalau ikat longgar. Ya. Nah, selanjutnya ikat lemak unilokuler. Ya. Unilokuler ini jadi dia dibagi nanti menurut Fakwola. Uh, Fakwola jumlahnya ada berapa? Ada yang tunggal, uni, atau yang majemuk, multi. Tapi dia tuh kan harus seimbang ya. Kalau dia yang multi itu kan jumlahnya banyak, berarti ukurannya justru lebih kecil. Jadi di jaringan yang Longgar yang kaya pembuluh darah. Nah kalau yang dia tunggal, ini justru ukurannya nanti lebih besar. Jadi dia nanti kalau dia besar itu mirip kayak garis tuh, sila plasmanya. Nah nukleusnya dia tebal tapi dia ada gepeng dan berwarna biru juga ya ini yang inti inti sel adipositnya ini kan di beberapa apa skenario keluar ini kan yang tertusuk itu ya tertusuk itu syawat atau kan kelas gepeng biru terdesak ke tepi deh di pinggir kan tepi-tepi oke selnya bentuknya bisa bulat lonjong atau Poligon. Kalau deposit sih uh, simple lah ya. kayak ini di model kan. Dibanding yang kalau kayak ikat longgar, ya. ini kompleks yang Latin ya, Reparannya. Nah, oke, selanjutnya ini ikat serat retikuler. Ya. Nah ini lokasinya ini ada di limpa, limpa ini nama lainnya spleen ya. beda ya, limpa sama limfonodus. kalau limfonodus ini kelenjar kita bening KGB KGB ini banyak, ada di leher ada di aksila, ketia ada malahan di selangkangan inguinal ya, bahasa Latinnya. jadi dia di lokasi-lokasi dimana infeksi rentan terjadi itu limfonodus ya karena dia berfungsi untuk imun nenek. pertahanan tubuh ya nah, kalau limpa limpa ini nama lain spleen nah jadi dia ini lokasinya di abdomen nah itu beda ya dia jadi cuma satu kalau limfonodus banyak ya oke kalau hati ini nama lainnya hepar ya par ini di abdomen, kelenjar terbesar ya sebenarnya hati ini di tubuh ya. Jadi kalian bayangin kalau organ-organ ini dia harus dianyam. Retikulur, retikular itu dia bahasa awamnya tuh anyaman. Jadi ngapa dia harus dianyam? Dia karena strukturnya tadi harus berkaitan dengan mobilisasi si imun. Jadi kalau kayak kalian lihat markas tentara, markas tentara itu kan gerbangnya harus banyak, dia harus bisa dari depan dan dari belakang. biar kalau dia ada musuh, langsung cepat bisa bergerak. Begitu juga dengan anyaman ini. Jadi dia anyaman ini dia itu dibuat ada rongga-rongga, ada celah-celah dimana sel-sel imun harus bisa bergerak dengan mudah, ya. Nah, itulah jadi matriksnya ini, serat retikulin ini, dia bentuknya halus. Nah, kalau halus, kalian bayangin, kalau tank-tank tentara ya, mau keluar, itu kan kalau halus dia bisa tuh ditembusnya. Dibanding kalau dia tebal, kan susah keluar masuk, ya mobilisasi. Nah, ini saling berjalin warnanya hitam, ya, sesuai dengan preparat. Oke, kalau ini khas lah. Ya. Kalian niat ada warna hitam, nah itu ada kant halus saling berjalin nih ini nama pewarnaannya pewarnaan perak walaupun sebenarnya sel-selnya samar-samar sel-sel samar-samar nih dia nah yang warna item-item ini ya kemungkinan yang dimaksud sama modul itu ya ini sebenarnya sel tapi kalau mau kita lihat ya mana membrannya mana inti selnya nah itu yang maksudnya samar-samar tadi ya, oke itu kalau retikuler. Ya. Nah, selanjutnya nih jaringan ikat lagi elastin lebih. Elastin ini dia jadi termasuk jaringan ikat yang padat. Ya. Nah, ini kalau dari preparetnya ada memanjang ada, nah, nanti selanjutnya yang kolagen yang memanjang dan melintang ya. Tuh elastin ini memanjang. Nah kalau di fotonya ya. kalau dia melintang ini dia bintik-bintik bulat ya sama ada fibroblast biru ya. nah fibroblast itu kalau kita zoom ya dia kelihatannya kayak ini nah jadi kita ketemu yang sel warna biru ya sitoplasma cairannya kurang jelas ya. terus bentuknya memang lonjong atau gepeng nah dia lokasinya di Celah antarsel, Jadi maksudnya ini yang sel-sel yang berada mengelilingi si fibrosit itu yang warna-warna krem ini. Nah itulah celah-celahnya itu. Jadi dia kita pakai logika. Kalau dia ada celah berarti dia agak longgar saat-saatnya ini. Dan ada cabang. Itulah yang menjadi lokasi si fibroblas tadi ya. ini kalau elastin ya. dia longgar biar bisa tadi fungsinya harus apa dia longgar ibarat karet bisa ditarik tarik ulur ya. nah, kalau mau panjang ditarik, mau, mau pendek dilepas ya. nah, ini kalau elastin, Oke, beda dengan kolagen. Kalau kolagen, kolagen ini fungsinya sebagai bantalan. Nah, kalau bantal, ini lebih harus yang penting kuat. Biarlah dia, biarlah dia harus bisa ditarik panjang pendek. Tapi dia, kalau misalnya dipukul, dia tetap kokoh. Nah, itu, ya fungsi kolagen. Jadi dia harus kokoh, nah kuatnya. Nah ini kalau kita lihat dia memang butuh fiber lagi, masih ada serat, ada inti yang warna hitam ini fibrosit ya. Nah di, kalian bayangin ini kalau intinya itu ada di dua, ya. ini bayangin kayak sebenarnya sayap. Ya. Jadi sitoplasma juga terjepit ya di berkasnya nah ini sitoplasma yang lebih warna-warna putih ya nah terus ini serat padatnya ini ada yang tidak bercelah juga tapi yang jadi karena dia kalau ada celah itu kan dia rongga nah itu kekuatannya berkurang ya. nah terus kalau inti fibrosit ini biru ya nah dia gepeng karena jepitan berkes serat padat dan gak ada cabang kalau si elastin tadi ada cabang nah itu ya jadi kalau cabang keyword juga nih keyword untuk ngapal cabang yang ada itu di elastin kalau yang tidak ada cabang itu disiko kolagen, maksudnya cabang serat. Ya. Nah ini, ini jadi kalian memang harus kumpulin banyak-banyak keyword kayak ini, ya. Elastin, kolagen dari cabangnya, ya. kita bedain. Oke selanjutnya nih kita review otot polos. Ada memanjang, ada melintang ya dari modul itu. Nah kalau dia memanjang ini gelendong otot lebar di tengah ya, runcing di ujung terus ngekleosnya padat warna biru ya. Walaupun sebenarnya nih birunya agak campur-campur ungu, blur ya dari foto modul itu. Nah, terus antar seratnya ini dia harus ada sel dan materi jaringan ikatnya, ya karena dia untuk kontraksi-relaksasi tadi, itulah dia harus diikat biar waktu dia berubah ukuran dia putus, ya tidak nah, putus. itu tadi yang memanjang ya. Nah, sekarang kita pindah yang ke melintang. Nah, kalau melintang ini lebih terlihat, ini rongga-rongganya ya. Nah, dia masih ada inti nih, nukleus. Tapi dia gelondong lebar saja, nah. Terus dia ada yang nukleusnya nah, kecil, ya, Ada yang besar variatif nih, kalau dari ukurannya. Nah, situ plasmanya merah homogen ya. Tadi dia... Nggak ada campuran warna lain, murni warna merah Jadi ukuran nuklernya nanti sesuai dengan ukuran sel ototnya, ya. Kalau sel ototnya besar, ukurannya juga besar. Nah, terus eh, di intinya ini padat nih, karena kan, ngapa dia harus padat? Jadi kalau misalnya ada cedera, khususnya di atlet nih ya. Nah otot itu, kalau otot polos kan memang sebenarnya bukan otot rangka ya. Atlet itu sebenarnya otot rangka. Otot polos ini lebih banyak di organ fisra ya. Nah, kalau dia misalnya terjadi misalnya infeksi atau cedera ya, nah dia harus cepat membelah diri, meregenerasi dengan kromatin-kromatin padat tadi ya. Yaitu otot polosnya, memanjang jadi merahnya lebih banyak ya. Kalau melintang ada lebih banyak putihnya. Nah itu sih kalau dari preparat uh, modul ini keywordnya dari situ ya dari jumlah merah dan putihnya ini. Ya. Nah itu untuk otot polosnya. Nih selanjutnya kita masuk ke epitel ya. Epitel ini dia squamos ini kan nama lain gepengnya simplek namanya serapis. Preparat kita ini di, diambil dari glomerulus ginjal. Glomerulus kan anyaman pembuluh darah. Nah, kalian bayangin kalau anyaman pembuluh darah itu di ginjal jangan mau nyaring kan, kalau SMA dulu kan. Nah, jadi kalau kita ambil ilustrasi nah, di anyaman ini dipangkal dari nefron masih. Karena setelah glomerulus ini masih ada yang glomerulus kan dibentuk dari arteriol aferen sama di si yang keluarnya nanti arterial aferen nah ini jadi inilah yang dari darah kotor masuk dulu ke glomerulus yang dalam anuman ini disaring di kapsula bowman masuk ke bawah ke tubulus proximal gelung Henle ya. naik ke tubulus distal nanti ke baru pelvis renalis sebelum ke sebelum setelah melewati yang tubulus kolektifus ya nah ini kalau nefron ini jadi kita tuh benar-benar mikroskopis baru ngambil glomerulus nah, inilah ada epitel squamous simplex. Jadi epitel ini sebenarnya jadi kalau selain dari glomerulus itu ada juga di logika aja, ini kan tadi arteriol, anyaman pembuluh darah glomerulus, berarti lokasi-lokasi yang ada darah lain di mana, di endotel vaskuler, endotel ini kan endo, arti endo dalam, tel itu maksudnya epitel, jadi yang bagian lumen tadi, ya. lumen pembuluh darah ada di slide yang Istiosit tadi jaringan ikat longgar tadi. Nah ini, nah ini yang si endotel tadi ya. Jadi di bagian intralumen nih di dalam lumen pembuluh darah. Ntar perisit tadi kan di luar. Ya. Nah. Inilah si endotel tadi strukturnya kalau kita lihat secara mikroskopis. Ada di slide yang ini tadi. Epites Cuomo simple. Nah, kalau ginjalnya ini maksudnya glomerulus, ini masih di bagian cortex. Cortex itu maksudnya kan, kulit, nah, kulit injal, jadi masih bagian yang luar, Nah, dia masih di luar. Nah, selain dari endotel ada perikard, perikard ini peri ini maksudnya selaput, kard itu jantung, jadi selaput jantung ya. Selanjutnya nukleus gepengnya, nonjol ke permukaan, warnanya biru ya. Nah ini kalau kita zoom ya. Nah, nih ya, inti sel dari si epitel ini. Nah dia karena dia sitop e, dibentuk dari sel, dia pasti punya sitoplasma tuh cairannya warna merah dan membentuk seperti garis, ya. karena mengikuti bentuk gepengnya tadi. Ini kayak garis dan dia ada penghubungnya tuh, penghubung antar nukleus, antar inti selnya. Ya. Nah, jadi dia karena dia simplek, dia cuma satu lapis. Ya. Oke, ini untuk yang si epithel squamous simplek. Ya. Nah, selanjutnya cuboidal. Nah, ini masih ma masih dari bagian ginjal ya, tapi dia di ductus coeliac. Duktus itu berarti duktus yang yang udah duct itu salurannya yang lewat dari glomerulus tadi. Ya. Dia di bagian medula. Medula itu sum, sum ginjal ya. Jadi kalau kortek tadi di bagian luar. Nah ini kan kalau nefron tuh. Ya. Nefron ini kan, nah kalau kita pu punya yang ginjal organ, nah dia bagian medula sama kortek, nah ginjal ini nanti dibagi dua bagian, ya. nah ini yang sinifron kortek, nah, gitu, ya. kalau medula di dalamnya ya, medula tuh sum sum, nah. Jadi bagian yang lebih dalam dari ginjal ya. Oke, jadi Karena di bagian yang lebih dalam Dia itu berderet dalam ruangan Nah, lumen ini rongganya tadi ya. Lumen permukaan ya, Dia di dinding, simpek, atas, lapis ya. Nah, selain dari Ginjal yang butuh ada rongga-rongga kayak ini itu tuh golongan-golongan kelenjar sebenarnya inilah ovarium kelenjar penghasil ovum ya. kelenjar tiroid penghasil hormon tiroid di leher tiroid ya. nah, tiroidnya di leher ya. nah ductus secretorius sekresi nah dia parotis sublingual dan submandibularis ini ketiganya ini termasuk golongan kelenjar ludah nah jadi fungsi sekresi epitel kuboidal jadi beda agak beda dengan yang sisquamos tadi kalau squamos ini fungsinya lebih untuk ke penyerapan kalian bayangin jadi kalau penyerapan otomatis untuk memperbanyak serapan darah ini dia harus tipis ya semakin dia tipis kalau kalian bayangin mirip tisu tuh nah, tisu itu kan kalau kalian bandingin dengan kertas dia kan lebih kertas tuh lebih tebel ya. tapi kalau kalian pakai untuk nyerap air lebih bagus tisu karena dia lebih beronggah ya. nah inilah jadi kalian bayangin juga tuh ke fungsinya. Ya. Kalau fungsi histologinya tahu, oh bisa nalar sih. Ya. Kita ngapalih strukturnya, bentuknya, oh mau oh nyerap ya, jadi harus lebih berongga ya, lebih boleh lebih rapet. Nah, Beda dengan kalau dia mau sekresi. Kalau sekresi kayak cowboy dong. Lagi kalau misalnya nih kelenjar ludahnya tuh bocor. Waduh ya berarti nggak maksimal kan meler-meler sekresinya tuh nah beda dengan yang kayak penyerapan tadi ya jadi dia ini kalau kuboidal dia lebih rapet. nah inti selnya bulat biru dan di tengah Sitoplasmanya merah juga jadi dia berderet berderetnya inilah yang menghasilkan dia bentuknya lebih rapet untuk biar sekresinya maksimal ya nggak bocor ya kalau sekresi, ya. sekresi, tembayan ini jangan bocor. Ya. Jadi kalau jangan bocor dia berarti harus rapet. Nah itu strukturnya. Rapetnya maksudnya apa dari modul ini berderet. Ya. Nah ini keywordnya. Deret dalam ruangan. Oke selanjutnya kolomner simplek ya kolumner simplek. Dia kalau ini kan silindris ya, nama lainnya itu kolom, kolom itu kan kolom, maksudnya dia kayak silinder itu kayak tabung, ya bentuk kayak tabung. Ini nah. Jadi kalau tabung, nah ini ada nama lainnya torak epitel torak bukan torak yang regio bukan ya ini maksudnya kan kalau kayak torak di dada itu kan memang kayak lebih bentuk tabung sebenarnya tuh ya. nah jadi dia ini lokasinya kalau dari preparat ini jejunum jejunum ini kan dia usus kosong ya jejunum bagian dari usus halus sebenarnya tuh Nah, usus halus ini jadi dia nanti kan fungsinya lebih berkaitan sama mukosanya. Karena dia lewat yang pencernaan, mukosa itu kan mukus. Mukus itu lapisan yang berlendir. Nah, itu keywordnya. Terus, dia lendirnya itu nanti lebih ke untuk brush border. Brush artinya itu sikat ya. Beras. Border, arti border itu adalah batas. Jadi sikat yang membatasi antara permukaan yang berlendir dengan intralumen dan extralumen. Jadi pengisi fili ini ada sel gobletnya. Sel goblet. Ini bentuknya mirip piala. Kalau kita lihat dari struktur gambar ini, dia yang lebih bening ini sergoblat itu, ya. dia warnanya jernih, bening ini karena banyak musin, musin inilah yang penghasil lendir tadi. Ya. Nukleusnya terdesak ke basal, basal itu kan dasarnya, ya. jadi dia bentuknya lebih gepeng, mendatar. Ya. Nah, nukleus intinya ini dia ada tegak, lonjong dan biru. Ya apa yang tegaknya ini deret beraturan segaris. Inilah struktur dari usus kita. ya. Jadi, dia memang kalau misalnya tiba-tiba OSPBSO yang tanya lokasi lain dari struktur berikut ini adalah di Gaster, masih kepencanaan. Gaster ini kan Lambung, Fisica Velaia ini di Pedu. Ya. Nah, itu. Jadi, Ya, dia masih digestif lah masih. Pedu sama di lambung tadi ya. Dan ya, dia kolumnar nih kalian ingat-ingatlah untuk digestif fungsinya lebih untuk penyerapan absorpsi ya. Oke, ya. Nah, ini selanjutnya ada struktur lagi ya. Microfilus Mikro artinya itu kecil maksudnya itu ya. Vili ini maksudnya itu struktur untuk seperti rambut tadi. filus ya. Nah dia ini bentuknya lebih padat ya, eh, mirip sikat tadi. Nah, di, terus ada juga terminal web. Terminal tuh ujung web ini jaringan maksudnya itu. Inilah yang epiter kolomar kompleks bersilia ya nah ini kalau gambar yang blur ini sebenarnya silian ini kan maksudnya rambut-rambut nah yang bagian batas-batas ini -batas ini dia ada kumpulan rambut-rambut tapi rambut itu dari si epitel kolomner yang selapis tadi nah epitelnya yang warna ungu ini inti selnya inti sel epitel tuh nah dia selapis berderet rapi ya artinya pseudo stratified ya pseudo itu artinya kan seolah-olah stratified berlapis seolah-olah berlapis padahal sebenarnya selapis jadi ini tak semua sel ya capai permukaan ya terikat di membran sel ya jadi ini dia dia ngambil dari ductus epididymis ini kan lokasi pematangan sperma, ya, ductus saluran, ya. Nah ini nukleusnya ini ada berbagai tingkat. Yang biru biru ini kalian lihat ada yang pendek, ada yang panjang, ya. Biru birunya ukuran enggak sama, ya. Nah terus ini silia panjang, ya. Dia tidak bisa bergerak silianya itu. Jadi yang menggerakkannya adalah apakah nanti ada ejakulasi atau tidak, ya. Nah, Spermanya berenang atau tidak, nah inilah, silia ini hanya membantu pergerakan mereka. Itulah jadi namanya stereosilia. Ya. Jadi, bukan silia yang bergerak seutuhnya. Dia bergerak karena ada aliran. Jadi, kita bayangin tuh, jadi yang selain kayak di epididymis, yang butuh lokasi ya, Organ yang butuh pergerakan itu contohnya dari respirasi pernapasan ada trakea dengan bronkus. Tapi kan mereka menggerakkan aliran udara masuk maupun keluar inspirasi dan ekspirasi. Ya. Nah ini kalau keyword untuk pseudostratified ciliated columnar. Ya. Nah, ini kalau kita zoom stereosilia yang tadi silia ya, yang panjang tapi tidak bisa bergerak. Ya. Ya. Ini rambut-rambut halus dari silianya tadi, ya. inilah tidukus epidermis. Ya. Jadi dia tuh benang-benang kayak halus ya. Kalau silia itu kan alat gerak. Kalau dulu belajar di SMA ada silia, flagel. Nah itu contoh-contoh alat gerak dari sel. Ya. Oke, okay, selanjutnya evita squamos, kompleks non keratinikan. Ya. Jadi squamos, gepeng ya, kompleks ini artinya berlapis-lapis. Dia makin ke permukaan makin gepeng ya. Nah, itu. Jadi yang gepengnya itu dia ber, lebih ke keriput, intinya itu ya. Nah, kalau kita zoom nah ini, ya, jadi lapisan paling atasnya ini tidak ada keratin, sel tetap berinti, ya. Ini yang bagian paling atas. Yang paling bawah ini yang ada nukleus, ya. Sumbu panjangnya itu searah, ya. Epitel, dia warna yang biru hitam ini. Di bawah nukleusnya ada basalnya, bentuknya segi banyak, poligon, atau cuboid maupun silindris nah, Jadi ini preparat kita ini dari vagina ya. Dia kalau struktur lain yang ada epithus non itu contohnya di esofagus, laring, sama kanal anus. Ya. Nah, ini struktur-struktur di mana dia harus kuat tapi tidak boleh kasar ya. Esofagus dia harus kuat untuk meremas remas makanan, kan? Laring untuk inspirasi ekspirasi udara, kanal anus untuk defekasi, kan? Veses keluar, kan? Jadi kita ngapain? Kornifikas, kornifikansi itu corn, corn itu inget jagung, jagung tuh bentuknya kayak tanduk. Jadi tanduknya inilah yang menghasilkan keratin tadi. Keratin itulah yang membuat struktur keras. Ya? Nah. Kalau di vagina tidak boleh nih kerasin, jadi tidak ada keratin, tapi ada nukleus. Karena nukleus ini untuk hidup regenerasi. Kalau dia erosi, ada luka atau ada abrasi ya, jadi dia cepat untuk memperbarui diri, regenerasi. Nah ini beda kalau di telapak jari ya. Nah telapak jari ini kan jari ini kan tangan harus ya pokoknya sekuat mungkin kan. Apalagi kalau tangan atlet, ya. dia kalau dia harus tebal, harus kuat, tidak boleh cepat luka. Nah, inilah fungsi dari cornya tadi, corn, tanduknya tadi, ya. nah, tanduk tadi dibentuk sama keratin. Nah, jadi dia, di stratum corneum, nah, inilah, dia mirip seperti sisi ya. Dia tidak terlihat di sitoplasma sebenarnya itu. Terus selnya sangat gepeng ya, tipis, pipih ya. Nah ini homogen, homogen merah, walaupun sebenarnya di ini ungu ya. Nah di keterangan modul itu dia merah homogen itu kan. Ini zat tanduk tadi yang membuat keras tadi ya, keratin. Nah kalau stratum lucidum ini sebenarnya tidak terlalu jelas ya, strukturnya. Lucid, kata dasarnya itu. Lusid itu, ya jadi karena dia tak jelas, berubah-berubah. Ini bagian dari epidermis, bagian yang kulit luar, di bawahnya kan dermis, yang lebih dalam tuh. Nah, selanjutnya ada struktur lagi, kalau di dermis ini kan ada granulosum, atau granul, butir-butir. Jadi butir-butir yang bentuknya poligon segi banyak. Stratum spinosum ini sama ya, bentuknya juga spinas. spina. Spine tuh artinya tonjolan ya, maksudnya tonjolan ini nukleusnya yang ngeonjong biru ya. Polygon, ya. ada juga sel kuboid, sitoplasma merah ya. Nah, terus ini ada stratum basale, nukleusnya warnanya biru ya. Stratum basal, basal itu maksudnya dasar ya. Base, Nah itu stratum lapisan. Granul, tadi butir, spina, tonjolan. Ya. Nah itulah keyword-keyword keyword bahasa latin ya. Masanya ini epithel transisional fisika urinari. Jadi, kalau transisi ini bentuknya kan kuboid, bukan gepeng, bukan transisi juga bukan. Inilah jadi dia ini sebenarnya mirip ke gepeng berlapis. Sebenarnya. Jadi, dia ini sebenarnya poligon segi banyak, ya, terutama saat vesi urinari atau bulinya tadi kandung kemih ya kandung kemih ini penampung urin sebelum kita pipis ya nah, ini nukleusnya jelas ya. keriput keriput keriputnya tidak terlihat ya. nah ini ada sel payung ya nah, ini sel payungnya kalau di zoom dibesar mirip labu ya cembung di permukaan Terus ada permukaan yang bebas, terus itu plasmanya pekat dan mirip krusta. Lokasinya di dekat lumen. Lumen itu rongganya tempat urin keluar ya. Nukleusnya ganda, ya. nah ini bentuk selnya ya, transisional. Oke, itu tadi histologi ya. Nah, kita review ini ya. Review yang fisika, bio optik ya, ini elektromagnetik sama bi kan. Nah ini ngisi teori ya kalian stabilo stabiloin banget. Yang dari definisi sebenarnya orang-orang panjang SMA kan, nah, bio optik, nah mata kan, Oke, ini. Mungkin ini kalau muncul di osp paling hanya lokasi ya, atau ya kayak ini misalnya nama pemeriksaan untuk tisu, perimeter, ya. misalnya ada tampil nih, ada nah, ya, berikut ini adalah gambaran untuk mengukur, ya, contoh aktivitas fisikal dari tubuh manusia apakah namanya kan contoh-contoh nah, ya, ini perimeter yang tahu kayak foto reseptor kan jenis-jenisnya ini kan ada sel batang sel kerucut kan? nah, persepsi straight ahead lah nah, lah Oke, daya akomodasi nah ini sebenarnya di fisiologi sama di blok indra ya nanti ada kan mata tuh bisa mencembung mencekung tergantung dengan jarak benda yang dilihat ya. bisa dia jauh bisa dia dekat jadi nanti ada kelainan klienannya nah kan ini kalian yang disuruh ini kan bedain jenis kacamata kan bentuknya ini ini emetrop kalau yang normal ya. nah kalau miop dia kan di depan retina tuh jadi dia harus ke belakang ya. ini yang Kacamata minus lensa cekungnya kan. Nah, ini kalau hipermetrop justru dia kerewatan dari retina. Jadi harus dimundurin. Ya. Nah kalau astigmatis ini yang kacamata silindris. Ya. nah Jadi dia nggak bisa lihat yang lurus. Ya. Oke. Nah itu kalau yang cahaya. Nah ini kalau akustik kan mau main garputala ya. Jadi garputala tuh nanti kita lihat frekuensi hertz ya. Frekuensinya pendengaran. Nah, jadi ini yang prosesnya tuh ya. Fisiologi pendengaran intinya kan dari telinga luar ke tengah dan ke dalam. Dia kan bunyi itu kan gelombang longitudinal ya. Dia harus diubah oleh nah, berapatan, ada renggangan ya. Ini kan kayak fisika SMA, SMP dulu ya. Jadi inilah kita paling rute-rutunya ya kalian nanti kan PDM-nya udah ke kan udah dibaca ulang ini. Ini mekanisme ya, loh. Iya ini jadi pendengaran itu dari luar tubuh kan biasanya lebih dari 60 desibel kekerasannya. Nah ini jadi pertama dia ditangkep tulang-tulang tengkorak dulu kan mekanismenya ini ke telinga tengah. Baru dia getaran tulang tulang tengkorak, nah, ini kenali telinga, jadi gombang suara, ya ini kan konduksi ya perambatannya, jadi nanti kita klasifikasiin dulu ya bunyinya itu infrasonic, kalau kurang dari 20 hz ya. yang ditangkap manusia yang 20 sampai 20.000, kalau ultrasonik nggak bisa, ya. nah jadi dari telinga luar itu kan dari daun telinga dulu, ya dan nah, telinga kan punya tonjolan, punya cekungan, ada liang lubang telinga sekitar dua 2,5 senti. Nah, ini fungsinya nanti ada resonansi, resonansi 3500 Hz. Jadi naik tegangan akustiknya itu 10 sampai 15 desibel di membran timpani. Selaputnya, eh, selaput di telinga itu. Jadi kalau kita kayak bicara nih 1,5 sampai 5, -5 kilohertz, ya, Nah, baru nanti kita ada pembesaran amplification amplifikasi bunyi oleh ossicular chain ini. Nah, dia naikin dulu tekanan akustik tadi masuk ke tulang pendengaran. Nah, incus in Gustapes tadi menerpa membran timpani. Nah, ini kan ada perbedaan nanti antara membran timpani sama tingkap jorong yang lonjong, ya, nah, Memang membran timplan itu bentuknya sudah kerocek, kerucut. Nah ini jadinya nanti ada pergerakan dari cairan kapal, ada membran basilarisnya tuh bergeser. Ya. Baru nanti dia ada gerak relatif. Nah inilah sel-sel rambut, ya. lepasan ion, muatan listrik tadi baru masuk ke otak. Ya. Jadi kita akan tentukan itu, nadanya itu tinggi rendah, kuat lemah Nah. Ini kalau animasinya nah, ini kayak gini lah, orang lebih Dari awalnya kita tuh ngedengar masuk ke daun telinga dulu, eh. Nah, dari daun telinga ke liang telinga, ya. Eh meatus nah baru ke membran timpan ini Eardrum. drum ya nah. jadi baru membran timpan ini bergetar ya. nah, ini ada menghasilkan nada ya, yang lebih lambat berdasar nah. tone inilah yang amplifikasi tadi mas dramatik ya jadi dia amplifikasi tujuannya getaran itu nanti diperbesar agar bisa nyampe ke tulang. Nah, ini tulang pendengarannya. Ya. Maleus incus stapes tadi. Ya. Nah, maleus incus stapes ya. yang lebih dalam. Ya. Nah, dia bergetar, pemerintah menggetarkan tulang pendengaran tadi. Jadi dari tulang pendengaran baru lanjut nanti, ya dia menggitarkan tulang pendengaran ini ke ini tadi ya labirin, eh tulang, ini yang tingkat jorong tadi yang kanalysermis sirkularis, koklea ya. tadi ya nah di dalam koklea ini ada perilimp, ada cairan nah, cairan yang di dalam Koklea ini nanti menjadi energi mekanik yang akan diubah ya, menjadi energi listrik. Nah, ya. nah, ini pergerakannya. Ya. Jadi dia getaran getaran yang di koklea ini tadi setelah didapatkan dari tulang pendengaran tadi dia ke ini kayak rumah keong, ini koklea, nih, kayak siput, rumah siput, ini, nah, ini yang merah, ini energi mekanik yang merah, ini terus bergerak, eh, ya, diubah, dia menjadi ion-ion, nah, energi listrik, ya, nah, ini jadi pusat keseimbangan juga, ya, ini kalau pasiennya ada mengalami kekerasan di sini, inilah jadi yang tempat vertigo itu, ya. nah, jadi, Nah, ini skala media. Ya. ini pada pembagian Sebenarnya Nanti di histologi sensorik, diperdalam lagi di blok parenting. Ya, nah, cuman ini kita preview dulu, kayak mana fisika itu terjadi antara energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Nah, membran riskner tadi, nah, dari si energi getaran tadi, kan getaran termasuk. Ke energi mekanik, ya dia menghasilkan pergerakan lagi, kan, di cairan ini tadi. Nah, di cairan inilah yang namanya ada organ kuarti. Ini ya. dia, membran yang berperan nantinya itu menghasilkan kode-kode, ya, gimana dari energi mekanik tadi. Nah, ini menghasilkan listrik di sarafnya itu, nah inilah sel rambut hair cell tadi, getaran dari atas diterusin ke bawah nih, jadi dia menghasilkan rambut-rambut ya, yang saling berhubungan ini ada perubahan derajat ini listrik ya, fire tadi. Potensial aksi potensial membran sebenarnya di blok fisiologi itu, ya nah, Inilah dia Akan membedakan ya, low frekuensi nada yang rendah ya, Atau yang ada yang tinggi ya. nah, Tergantung dari tingkat frekuensi getarnya tadi nah, Inilah uh, ton ton dengan kan Itulah, ya, kurang lebih Untuk fisiologi pendengaran itu ya, Jadi Nah, jadi itulah kita pakai aplikasinya Untuk stetoskop Tensi sama USG ya. Nah, kalau Stetoskop ini memang sebenarnya di blok jantung Sama di blok paru, nanti ada Skill yang khusus ya Untuk bunyi jantung yang normal, yang normal ya suara nafas ya itu kan? nah, di pakai juga untuk asusltasi abdomen nanti kalau bunyi jantung itu kan lep dep lep dep. lep itu berarti sistolik dep itu artinya diastolik nah itu kalau mau mudah ya. nah, tinggal nanti pelajarnya nanti di blok jantung sebenarnya kita ya. kan sekarang e, aplikasi Fisikanya, perkenalan fisikanya aja. Nah ini kalau tekanan darah, dia untuk turbulensi nih ya, tensimeter. Ya, ke arteri, ke siku ya. Nah ini konsep fluida sebenarnya itu kan. Turbulensi tadi. Ya, bunyi yang ditimbulkan oleh aliran darah tadi. Ya, menjadi petunjuk tensi pasien ya. Nah, kalau USG kan banyak nih. USG kan ada kebanyakan memang USG obstin ya. Tapi sebenarnya USG vaskuler, untuk parises gitu kan. Atau USG di IGD itu untuk kasus trauma sebenarnya dipakai. Jadi intinya USG mau ngasilin gambar oleh ultrasonik gelombang itu kan. Jadi nanti sebenarnya ada hipoekoik, ada hiperekoik gitu, kan. Nah, itu tergantung ya kalau ipo ekoik itu biasanya dia struktur yang lebih lunak kalau iper yang lebih padat biasanya karena yang padat itu biasanya memantulkan si pulsa nah, ini pengenalan ya teori Nah selanjutnya ini kalau di mata nih pemfokusan cahaya di retina ya ada foto transduksi nah inilah siklus retina ini nah ini sebenarnya kayak fisika kan review nanometer ya untuk visus medium yang dicapai retina ya nah ini kakak ada video juga nih animasi foto transduksi nah ini Kurang lebih kayaknya ya. Jadi, kalau mata manusia itu kan ini bagian dari sistem seharap spesial special send. Nah, inilah struktur bola mata kita tuh. Jadi, kalau kita melihat lingkungan sekitar nih ya, yang berwarna nih contohnya. Nah, jadi dia tuh ada bagian yang melihat nah bagian bagian ini yang paling depan nih kornea nih ya dia yang transparan membran spherical ya. speris ini yang pertama kali menerima cahaya nah ini di bawahnya ada iris yang ngatur ukuran pupil nanti ya, pupil yang mau membesar kalau misalnya saat lagi gelap atau mau saat terang dia jadi kecil ya Nah, jadi dia nanti cahaya itu pas sesuai dengan intensitasnya disaring sama pupil tadi nah, ya jadi dia pupil yang menentukan jumlah cahaya yang masuk nah setelah melewati pupil cahaya itu nanti ya akan difokuskan oleh lensa ya nah lensa itu nanti menyesuaikan jarak benda itu dengan mata jauh atau dekat nah itulah ada namanya daya akomodasi nanti dari lensa ya nah, jadi setelah lensa berakomodasi cahaya masuk ya dari kornea lewat pupil yang diatur sama iris tadi dia nanti masuk lagi ke bagian di bawah lensa di bawah lensa itu, nah, ya, nah ini ada struktur cairan namanya kosmor, dia tuh mirip jelly ya, namanya itu, nah, ini lah, ya, jadi dia batas di buah, di outer di, di luar ya. Lensa, dia ada sel-sel siliar dia mau ngubah kurva kelengkungan dari si mata dan juga panjang dari si ukuran bola mata nah inilah ada, dia nanti ada transmisi dari gelombang cahaya dari lensa itu ke humor ke retina nah ini di retina inilah ada sel-sel reseptor reseptor dari cahaya itu ada sel kerucut dan sel batang inilah yang mengubah nanti energi cahaya berubah menjadi energi listrik nah. ya cahaya tadi setelah lensa dia melewati cairan ya. vitriose humor ini nah, vitriose humor ini nanti meneruskan cahaya ke nervus optikus tadi dari nervus optikus baru ke otak ini kalau akomodasi mata otot siliar inilah yang menarik maupun yang mendorong silensa. lensa kalau lensanya mau diperbesar dia harus ditarik Nah Kekuatan akomodasi mata ya Itu tergantung antara jarak mata Ke benda tadi S ya. Jadi kalau dia Jauh Dia harus Relaksasi ya. Dia cembung Nah menebal ya, tapi kalau saat dia Ini sebaliknya menipis ya Nah ini kalau dia diarengan gua dari otot selier ini Dia biasanya terjadi glaucom ya. Nah ini kalau perjalanan sinar ya Perjalanan sinar dia harus tepat di retina ya. Baru bendanya difokuskan Bisa ya Tapi kalau dia ngeliat yang dekat Nah, dia lensa itu lebih harus menebal ya. Kalau yang tadi menipis kalau melihat yang jauh, kalau dekat harus menebal ya. Nah, contohnya 25 senti kan puncak proyeksi ya, titik dekat. nah Dia harus jadi lebih. Karena kalau kurang dari 25 senti kita tuh blur ya, kabur. kecuali ya, usia kayak bayi di masa 8 senti justru Ya visus itu berubah ya, sesuai umur. Nanti di blok mata ada pediatrik, oftalmologi ya, ada cabang-cabangnya tuh, serapis mulsa. Ini kalau mata normal tidak tinggal ya tuh. Tapi kalau dia ada katarak, katarak ini, nah contoh gangguan dari lensa ada ya, kayak susu ya, pandangan yang kayak berasap. Nah ini. Pada orang-orang tua, ya biasanya itu dia harus lebih di bedah. Nah, ini kalau titik dekat, ya ada titik jauh, ya jenis-jenis jarak penglihatan. Nah, itulah nanti bolehlah nih kita nonton ulang, ya ada di link. Oke okay. Oke. Jadi itu Nah ini ada stetoskop, ada prisma ya. Nah kalau Garputala ya nah, Kalian kan coba Garputala juga ya Nah ini sebenarnya di blok THT ya, nanti Nah ini yang Kalau di modul kan, pakai ini kan Tapak tangan ke Gelabella mastoid ini ya, ini yang tesrina itu Nah ini nah ini contohnya tuh kan yang kalian prakteknya nih ya nah ini mas to mas tohid nah, nah ini prinsip-prinsip getarannya tadi sebenarnya ya Nah, perambatan udara, perambatan tulang ya. Nah, itu sebenarnya ada interpretasi, tapi kalian kan baru pengenalan fisika itu ya. Aspek fisika. Nah, habis itu nah stetoskop, ya. Hmm. Oh ya, praktikum tiga. Praktikum tiga yang, ya, kalau yang fisika, kayaknya bisa lah baca teori ya. Praktikum tiga ini tentang... Yang kimia bukan eh? pembelahan o yang bawangnya eh? terima Oh, ini ya mitosis ini ya. Nah, ini profesor ini Dia kan sudah mulai ada pergerakan ya. Nah, ya, tunggu sebentar ya. Nukleolus, nukleolus ya karena dia mau membelah, dia tuh kan jadi e, mulai kondensasi. Maksudnya membelah kromosomnya. Nah, jadi dibandingkan dengan interfase tadi, interfase masih bagus. Karyo membrannya, membran intinya masih jelas. Beda dengan yang ini tadi dia udah mulai putus-putus nah dia putus-putusnya karena dia mulai menipis, beda yang kalau tadi itu masih tebal jadi masih rapi ya, kalau garis hayal yang hitamnya ini beda dengan nenek yang putih-putih ini udah mulai ada ngerenggang nah jadi dia merenggang di luar, di dalamnya ini mulai anyamannya iruguler Nah, jadi benang-benang kromatinnya itu benang-benang kromatin ini bentuk dari butir-butir kromatin. Nah itulah jadi nukleolus anak inti mulai menghilang. Kalau di sini tadi masih ada nukleolus. Jadi inti di dalam inti maksudnya itu. Itulah nukleolus. Nah ini nukleolusnya jadi walaupun sebenarnya yang merah ini inti sel semua tapi ada bagian struktur lagi tuh di dalamnya itu yang yang lebih sebenarnya kayak agak apa lebih putih ya dalam lingkarannya ini kan yang merah yang lebih gelap nah, itu. Nah, di, itu kan sudah kacau, eh, nukleolusnya itu yang menghilang. Ini si keyword untuk profase. Gitu, ya. Jadi profase, jangan lupa sebutin nukleus. Nukleolus menghilang, anak intinya. Nah, kromosomnya ini, anyamannya irregular. Dia jadi karena mau membentuk benang, sama karya membrannya nih. Kalau yang tadi interfase masih jelas dia mulai kario membrannya menipis ya, untuk kemudian hilang ini di profase Jadi ya. kalau setelah profase kan metafase ini metafase dia sentriolnya udah dikutub. Kalau yang tadi profase sentriol baru terbentuk doang ya dua sentriol. Nah dia jadi kalau belum kayak si Metaphase ini kan dia di Ekuator nah, baru nanti ke Ekuator yang benar-benar kosong ya. Ditarik ke Kutub atau ke ya, masing-masing. Ada ada bentuk V, Y, sama J ya. Inilah jenisnya Centromer tadi. Telofase nanti sudah ada Sitokinesis ya. dua selanakan. Kayak itu sih praktikum praktikum dua ya kayaknya, yang mitosis ini atau mungkin modulnya salah urutan yang tiga ini bang nona ini kan yang provasi, apa embrio yang ya dok yang embrio dok yang embryo ya nah, yang profesor tadi sudah ya nah, yang embrio ini memang kalau dari modul itu kan yang 18 jamnya gak ada gambar ya nah, ini memang 18 jam ini masuk ke 24 dari gambar modul kan jadi kalau keyword untuk yang di 18 jam ini baru dia blastoderm ya. baru bentuk kayak bola belum, Nah, dia dari bola Terus ke polos animalis Pengkutupan Baru jadi morula Nah, dia Beda dengan 24 jam 24 jam ini dia sudah Sebenarnya berbentuk Bakal-bakal Organ ya, Ada yang proamnion tadi Bakal cairan ketuban tapi maksudnya putih telur kalau di ayamnya nggak ada ketuban ya. ada bakal sarap nih neuropor neuro kan sarap ya. nah somit ini somit ini calon vertebra ya, tulang belakang sama ada masih garis primitif tadi garis primitif nah di modul itu dia apa pasti masih ada juga ya pit, ya. Jadi kalau ngapalin bedain per jam ini yang keyword-keyword keyword khasnya Oke okay, yang 18 jam khasnya tadi ada 11 derem tadi Polos Animalis ya. Nah kalau yang ini sudah ada 24 jam ini somit ya. Ewropa Hansen note Hansen ya. note tapi di model yang di bagian 24 nya udah dari 18 jam kan jadi dia nih kalau dari 18 jam tadi mali si hasil pembelahan sel nah dia ini udah mulai terbentuk udah mulai terbentuk bakal-bakal organ, jadi ini segmentasi regio dulu ada regio yang untuk saraf, ya, ialah si neuropor tadi di bagian depan, anterior. Ya. Nah Ada area opak, ini yang calon vaskuler untuk pembuluh darah. Ya. Area opak lebih luar dari yang si pelusida tadi. Pelusida lebih dalam dia di area embryonal. Ya. Nah, ini sejak 18 jam juga. Ya. Nah Terus kalau di 36 jam, ini yang tadinya cuma neuropor baru pori-pori ya, di 24 jam nah dia ini udah mulai membagi di 36 jam Syaratnya udah ada otak ya. otaknya nanti dibagi jadi proencephalon untuk mata encephalon sama rombencephalon romben ini untuk telinga ya. nah kalau jantung ini dia mulai ada tabung ya. tabung perkembangan dari yang si opak tadi ya. Ya. dia tebal dan kayak yok yoksek kuning telur ya, terus tidak. baru di 48 jam dia mulai ada fleksi tadi fleksi cervical lagi buat tadi ada torsi tubuh dia mulai bergerak badannya48 jam nih Nah itu ya Nah terus kalau di 72 jam nah, dia ini alat geraknya yang lebih lebih berkembang Dia udah mulai ada sayap, mulai ada kaki ya Nah jadi Keyword-keywordnya ya Apa 72 jam ini dia Keywordnya ekstremitas ya alat gerak, ya. 72 jam nih perkembangan alat gerak ialah sayap sama kaki tadi ya, kalau 48 jam ini dia keywordnya fleksi sama torsi tadi kalau 36 keywordnya di otak ya perkembangan khasnya di 36 jam. Oke, kalau 24 jam, dia baru pembagian antara bakal-bakal sarap sama muskulernya. Nah, di 96 jam, ini dia, keywordnya itu ada mielencephalon, ya. Nah, ada untuk kesumsum ini, sistem syaratnya. Ini. Untuk pendengaran, Dr. Sendolimpaticus. Ya. Faktor repeat. Ya. Jelas tonjol, ya. spher. Ya. Oke, dia terus di modul itu ekstremitas ini. Ekstremitas atas-bawah. Apalagi, somit berapa? Kalau atas 18, bawah 29, ya. Selama ada alam toys, Alan toys ini sebenarnya bakal tali pusat Nah, kalau di manusia tuh tali pusar. Nah, ini dia gelembung ya di luar embrio dan ada tangkainya. kurang lebih tangkai sama tali ini sih, yang agak mirip. Nah, ya, itu ya, kalau dari gambar embriologi ya. Nah, itu ospenya nih. Oke, ada yang masih bingung enggak kira-kira terus biar besok oh, dari kita cek lain dulu ya udah request ya olah ini butuh kan lah. kayaknya udah lengkap lah ya yang kalau organik sih kalian apal Ini aja ya Yang tabel laporan itu secukupnya, Tabel Laporan yang Nah ini kan Reaksi-reaksi ini Jenis reaksi, dragon, ya, sama yang aroma hasil ya, warna khas. Ya. Nah, dari tabel itu aja sih. Ya, kalau kan bisa memang dibaca 10 kali, ya, berapa? Karena ini short of memory, emang. aku ini apalagi kalian ini ya, praktikumnya mau online itu, ini kalau OSP sebenarnya harus benar-benar ini di lab ya lah jangan lupa istirahat cukup lah ya ininya besok sarapan ya ujian mudah-mudahan inilah. jangan begadang lah tinggal baca-baca kalau mau review subuh ya lebih efektif ya ya nanti kabarin kakak Beh hasilnya kayak mana ya, oh, di grup mau di japri jadi ya, mudah-mudahan aman lah hujannya, ya lah, ya, aman terlalu banyak ya bahannya, food, ya? tidak usah aku, kayak salah kemarin aku memang tidak ada ngapali yang aku tuh sebenarnya agak belajar yang scan B itu kak yang aku nanyo malam-malam waktu itu nah yang apa namanya yang torak kan yang... tapi nah, itu, keluarnya itu kan orangnya torak kan eh kak yang masuk itu tuh kan silengan terus dia tuh nanyo kak sama aku lengan tuh yang eh lengan tuh apa terus aku jawab eksmeritas eksmeritas aku cek itu ikan terus uh, esmerita superior aku bilang kayak itu kalau gak salah nah terus terus dokternya bilang jangan kalau tidak salah jangan kemungkinan kemungkinan sudah kan terus dia nanya lagi regio regionya apa katanya terus aku bilang sebenarnya ada 4 tapi yang saya tahu cuma tiga dok aku bilang apa aja ujian aku jawablah braki anter braki sama manus dia nanya kan, bagian-bagian itu mana aku tuh taunya, aku dak tau yang mana jadi aku jawab si manus itu tuh di siku gak taunya manus tuh telapak tangan <laughs> terus dokternya ketawa baik sih jadi dicat ya, ya sudah lah cak cak cak aku banyak um, maaf udah kurang tau cak soalnya aku dak tau yang, yang si manus berakian berak itu tuh Iya itu oh, dia sudah. di, di luarnya nih gitu tuh keluar ya. kemarin tuh kakak kak eh, sebenarnya nak narangin juga yang di ppt itu lah kakak bikin ya, cuman eh, kayaknya kalau kemarin juga kan uji nona apa pas yang kita tutorial dua atau tiga ya, eh, kayaknya kalau ekstremitas tuh ada belok rumus skeletal kalian tuh kan. Ya, jadi kakak ini juga udah agak terkejut juga keluar ini ya. Yang ya itu di Sobota sih. kalian berarti seriguni. Aku ya, kalau uh, uh, iya Kalau torak tahun lalu torak olehnya kan? Atau dua tahun yang lalu pernah keluar juga dia tuh tentang ininya yang manusia tidak, dia tuh kayak eh, lantak tidak, caknya lantak kami ini ketahuan ada bahan cutting sih jadi oh diubahnya ganti diganti eh. yuk ini yang manus apa ini tadi kan, napal palmaris, palmaris atau manus kan, antibrahi anterior kan Nah ini kalau siku, lipatan siku kubiti, ini memang tempat ini kan, nyuntik ini, fungsi penal ya, Berahi anterior, di atasnya sebenarnya ekstremitas ada deltoid, nah ini bahu tadi kan, aksila ya, apalah, yang kita namanya proses belajar kan, ininya memang harus, ini harus paling, MC, ki belum pengumuman ki ya, nah ini Ibrahim ya Belum. ya tiga ini sih Ibrahim ya siku tuh masuk ke pertemuan antara Brahi sama anti Brahi kan? atas oh, ini loh ini superius ya tapi dia tuh kan Osoka tuh banyak kan komponennya bukan cuma satu pertanyaan itu kan istilahnya misalnya ada dua iya puluh komponen kan, ya. yang ininya apalagi yang iya. menjebak kemarin lapisan histologinya, bukan? yang uh, apa? Ya? ini nanya lu kasih padahal aku tuh padahal aku tuh kemarin tuh ya lah lah ngapali ya si bonus bonus uh -huh. itu, terus ditanya aku tuh ngeblank bukan ngeblank sih, aku tuh lah lah punya ini lah punya tulisan Uh, luka lecet tuh apa luka ini tuh apa ya, terus pas ditanya putri tadi kan nulis bahwa itu ada luka lecet sama luka sayatan uh, nama nama itunya apa kata dokter terus aku bilang fulnus fulnus maaf dokter saya lupa kalau sesuai itu soalnya aku tuh lah bener-bener ngeblank di di di awal sampai dokternya tuh aku oh, kan ada nangis kaya Dokternya bilang, dia ketawa awalnya. Terus dia bilang, ya udah, nggak apa-apa, kita lanjut ya, katanya. Ah, gombloknya, -gom. kesel rasanya. Nah, ini latihan kalau kalau di koas lah biasa hati. Kalau koas kayak itulah, malah lebih ini lagi kan, lebih parah lagi. Ya lah, ininya. Yang apa ya, tuh? Ya kalau kalau ininya kan buji mental juga. Memang kita tuh lah nulis kan lupa manut inilah memang padahal nah kita belajar hmm. lagi lupa kan apalagi tidak belajar sama sekali kan iya <laughs> iya padahal eh. aku tuh skenario aeh aku tuh memahaminya lo kesulitan aku tuh tapi yo soal skenario tuh eh. dapetnya osokan tidak eh. kak dia tuh dapat tiga skenario nah tapi ngacak ya nah. aku sama nona kebetulan dapat skenario B kalau si Regina dapat sken skenario A oh iya iya satu orang satu skenario oh, berarti ya? hasil kocangan tigo iya. tiga skenario tadi ya mm -mm. lompo sih yang cairan kemarin iya. ada ini keluar juga cairan tapi ditanya tentang keringat eh kalian ini juga memang un yo iya, unpredictable siapa kemana Inka ini wo... yeah. hmm. olak apa namanya? Olak. Ola, kamu cak kami deh kalau. Olak tadi ola... namanya. Heeh, silangan deh. Inka berarti. Yo Regio ininya ya. Yalah, kalo ininya, ya lah kalau ininya. Aduh, udah Ya kalau yo kalau Regio yang USP ini kemungkinan keluar yang ini kan, yang tentang kodok itu ya. Bisa kalau ininya. Kali ini ya, kalian ada persentasenya enggak misalnya OSP 30%, OSOKA 30%, MCK 30% penilaian OSP oh, 20%, OSOKA 20%, MCK 30% MCK yang lebih besar ya? MCK belum pengumuman tapi ya, kalau yang kayak, kayak tugas, uh, tugas apa? Tutorial ini kan masuk penilaian juga, berarti yang sisanya ya, Sisanya itu sudah tiga 30, tiga puluh persen biasanya. kalian absen juga kan dinilai kan? Osok, ya MCK tiga kan puluh, sama OSPE 40, 70 tujuh kan? Tiga berarti lain-lain kan? -lain, ya. Yang tugas apa nih kan? Kalau salah lima belas Oh, 15 persen itu orang Yang laporan apa apa kan, ininya. Ya lah, ya ininya oh. ulang ulangin lagi belah. Ada yang masih bilang nggak, kira-kira? Apa yang ragu? Bisa lain OSP. Mudah-mudahan, jelaskan lo lah ya. Mudah ya lah. Kalau ya. ininya, mudah-mudahan besok lancar deh Jangan lupa minta restu dong uang tuh mudah-mudahan, ya, kalau sempat inilah salat sholat tahajud, sholat duha ya, jangan inilah terulang lagi lah, kayak di Osaka kemarin <laughs> sudah nyetet, sudah ini kan, tapi ada yang lupa, ya lah, ya atau uh, ini nyao selesai dulu ya, ada ya. Kalau kakak ada yang kurang, kakak mohon maaf Mudah berkalah, ya. Mudah-mudahan berkala. Ya, topik hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi, wabarakatuh. Warahmatullahi, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. Oke. Okay.